Halo guys, tuh Gunung Karang guys. Tuh Lihat. Depan. Kita ada depan. Di Kita ini di sekitar gunung. Iya. Gunung-gunung, pemandangannya bagus tuh. Gunung guys, ada ya, rumput-rumput, pohon kelapa segala macam, nangka ada semua di sini guys. Lihat nih. Tuh, bagus, saya nih. Ada. Ini, ada. ada yang ini. Pak, nih. Pak enak banget ininya. Boleh, enak? pakai itu tuh lihat, guys. Bagus, kan? Guys, pemandangannya tuh lihat, guys. Tuh. Gunung Karang tuh, guys, itu yang tersebut Gunung Karang di depan tuh. Dia cuman jalannya sempit, guys kita nggak bisa lama-lama video ini semuanya. apa namanya ya. keada ini keadaannya sempit jalannya juga keadaannya. mantap kan guys ini rumah warga guys disini. uh guys gunung karang yang dinamain Gunung Karang itu itu guys, Gunung Karang guys, ya kan kita ini ada di bawah Gunung Karang guys. Ya kita ini menuju arah pulang guys, tapi mau mampir dulu ke rumah teman. Tu bagus Gunung itu lebih itu lebih jelas. Lebih jelas guys Gunungnya guys. Ladang-ladang sawah guys tadinya lihat bagus banget. Red Keren kan, gunungnya udah ini. Ada pohon pisang banyak banget di sini perkebunan guys. Durian. Ya oke okay, guys sekian. Nanti kita jumpa lagi ke channel kita, oke? Okay? Jangan lupa subscribe, guys gratis kok like, komen terus nyalakan loncengnya